kita lihat, tunggang pertama ada himbauan penting untuk kita semua, warga Konoha. Persahabatnya diunggah oleh akun HP Kentang Kota Sultan. Di sini menghimbau buat warga Konoha, mainnya di negara sendiri aja, gak usah main ke negara gaib. Mulai banyak kaum munafik memanfaatkan nama besar kita. Tujuannya ya cuan popularitas Ingat nonton vlog pak bos dan Bu bos aja Yang banyak kegiatan dan orang-orang yang membawa aura positif untuk Leslar Ini himbawan penting untuk kita semua warga Konoha Kita harus melihat kabar-kabar positif tentang Leslar saja persahabat ya Tentunya ini penting untuk kita semua dan kita lihat ada kalimat caption yang dituliskan baca dan laksanakan tuh persahabat ya kita tentunya lihat kekiutan dan kabar baik dari lesti dan rizky bilar saja kita tentunya persahabat ya ingat di sini ada sebuah unggahan dari ayah kejora persahabat ya satu hari yang lalu di sini mengunggah sebuah postingan foto ayah kejora persahabat ya di momen acara terima kurang pernikahan dede dan kakak bilar ada kalimat caption yang dituliskan oleh ayah kejuara, mending dihina daripada menghina Allah. Ini kalimat yang sangat luar biasa. Ini adalah sosok inspirasi juga untuk kita semua, persahabat. Mudah-mudahan keluarga besar dari Leslar selalu, selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan. Amin. Ya Robbal Alamin. Kita lihat juga persahabat ya di sini banyak sekali tanggapan yang sangat positif diberikan. Dari akun Elan score Bilar mengatakan, "Setuju, Papa. Sehat-sehat ya, Papa. Menanti cucu, cakep-cakep nih dari Lesti dan Rizky Bilar." Amin. Doakan saja persahabatan yang terbaik untuk Lesti maupun Rizky Bilar. Dan ke kabar berikutnya, kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial momen persahabatan yang diunggah oleh akun Leslar Update Nih ini. Tentunya cute banget persahabat ya, menggemaskan nih, cek persahabat kita lihat ekspresi dari kakak Bilar ini tentunya gemes banget ya Kayak <gayang> mau makan kepala dede last ini, perhatikan Masya Allah <gayang> Hingga kalimat caption pun dituliskan oleh Nestler Update, gimana perut alasas gak mengembang hobinya makan kepala dedek Masya Allah Pengen ditampol aja nih persahabat Ya caps ini cute-cute banget nih Luar biasa remunan kebahagiaan Selalu diberikan kepada Idola kesayangan kita Dan ke kabar berikutnya Kita mendapatkan kabar bahagia Dan info penting untuk kita semua para fans Leslar Diunggah dari akun Reina Mila Putri Persahabat ya sini kita lihat info penting banget nih Dari kakak Bilar dan Papa Daniel tentunya kakak bilar menyampaikan bahwa di acara tasyakuran pernikahan kemarin kakak bilar memakai adat sunda persahabat ya dan beliau menyampaikan juga bahwa bakal ada sesi kedua dengan memakai baju adat minang yakni di acara ngunduh mantu persahabat ya di medan nih masya Allah papa Danu juga menyampaikan disiarkan di antv itu masya Allah di indosiar pakai adat sunda dan di antv bakal ada acara ngunduh bantu memakai adat minang, ternyata masih akan berlanjut, tasha kurang pernikahan leslar dengan adat minang, tuh para sahabat ya, masih lanjut guys nanti di medan resepsi ngunduh Mantu memakai adat minang, ini caption yang dituliskan juga nih. masya Allah, mudah-mudahan semua rangkaian acara dari kakak bilar dan dari lesi kejuara dimudahkan dilancarkan dan disukseskan amin, ya robbal alamin dan untuk ke kabar berikutnya juga kita lihat, ada sebuah unggahan spesial banget, Pak ya. Kemarin yang ketika lewat like Instagram dari Billovers yang terjun langsung ke lokasi syutingnya Kakak Bilar menceritakan soal kekiutan, kebucinan keromantisan dari seorang Rizky Billard terhadap istri tercintanya, Pak ya, Masya Allah, tentunya Billovers saja sudah nggak kuat melihat langsung kekiutan dari... Lesti dan Rizky pilar Diunggah terpas kembali oleh akun Leslar Indonesia 2020 banyak sekali komentar dan tanggapan dari postingan tersebut, Ya, ini dari akun Galuh Rosita mengatakan Wah, kru-kru Jawa pasti pada mesem-mesem Gimana Eno sama Adlin ya Yang saben hari ngeliat yang udah halal <gimana> Pastinya gemes dan bikin baper persahabatnya Dan kita lihat juga komentar diberikan dari akun Nuberan Gaming mengatakan Ya Allah, dengarnya aja mau pingsan. Apalagi kalau lihat langsung, bisa kejang-kejang. Aduh, memang luar biasa. Persahabat yang lebih bucinan di dunia nyata daripada dunia maya. Persahabat ya terlihat memang kakak bilang sangat bucin terhadap sang istri tercintanya, Lesti Kejora. Dan ke berikutnya juga kita lihat. Ini ada kebahagiaan dan membanggakan juga untuk kita semua persahabat ya, Untuk lagu, takdir, cinta, official musik video, Lesti dan Rizky Bilar Ini untuk viewersnya sudah mencapai 8 juta dalam satu minggu persahabatnya Masya Allah Dan 20 trending untuk musik nih Luar biasa, suatu kebanggaan tentunya ini suatu kebahagiaan untuk kita semua Mudah-mudahan saja selalu tentunya diminati oleh kalangan semua persahabat ya Doa keselan terbaik Mudah-mudahan bisa selalu trending nih Untuk karya-karya dari Lesti Dan Kakak Rizky pilar Kita masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya Tetap stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan Informasi menarik terbaru selanjutnya Ini itu informasi di pagi menjelang siang hari ini Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bangun ucapkan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh